Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, oke, okay. masih kembali lagi di part kedua. Nah, di sini, guys, kita bersama Adek Koji. Masian, ya, dan ini ada beberapa pertanyaan, hmm. ya kan? Adek Koji yang mungkin, Adek Koji kena jawab. Oke, okay. sebab adik Koji ini pernah tinggal dekat Jepang, Malaysia, dan juga Indonesia. Oke, okay. nah, di sini berkenaan karena konten kita tuh kebanyakan uh, Indonesia ataupun Malaysia okay. macam tuh dan... Kita akan bertanya. Pertanyaan pertama, ini adik Koji boleh bercakap bahasa Malaysia kan? Yeah. Bahasa Melayu. Mm. Nah, apakah yang membuat adik Koji itu suka dengan bahasa Melayu dan juga negara Malaysia? Okey. Tato saya mm -hmm. pernah bekerja di Malaysia okay. selama setahun. Dan saya selalu dengar cerita beliau betapa seronok tinggal di Malaysia oh. jadi saya berminat untuk belajar Bahasa Melayu bila saya belajar sekolah tinggi mm. di Jepun dan selepas masuk universiti saya ambil course Bahasa Melayu sebagai jurusan di universiti okay. dan pada masa itu saya berminat dengan Malaysia saja tapi ah. pada tahun 2018 saya datang ke Malaysia untuk kali pertama mm -hmm. pada masa itu saya rasa makanannya sedap Orangnya lembah lembut tambah hati, okay. dan cuacanya selesa bagi saya. Okay. Itulah saya suka Malaysia. Hmm. Sebab daripada pertama cerita daripada Atu, ya, kan? Atu yeah. nah, ketika Kauji sampai di Malaysia hmm. kali pertama, hmm. Kauji dah merasakan, ya, kan? Ah yeah. uh, nyaman selesa, yeah, yeah, yeah, dan betul. juga orang-orang yang di sana adalah lembah lembut. Hmm. Okay, nah ketika tinggal di Malaysia hmm. Ya, apa yang Kauji alami untuk pertama kali? Maksudnya apa? Hmm. Apakah uh, sambutan daripada orang-orang Malaysia kepada Kauji masa itu? Pada masa itu saya menghadiri macam program apa? Oh, program? Program uh -huh. pergi ke Malaysia bersama-sama okay. cikgu bahasa Melayu uh -huh. dan, uh, kawan yang belajar bahasa Melayu. Okay. Dan saya berhubungan di keluarga Angkat Hmm, di keluarga Angkat itu orang Malaysia? Orang Malaysia Oh, hmm. yeah. ok Pada masa mereka sediakan makanan yang sedap Ok Dan Dia selalu tanya seorang macam Kalau ada masalah, mm -hmm. tanya apa-apa Ok, hmm. tanya, tanya dengan saya. dia yeah. lah Jadi, okay. hmm. memang Sambutannya yeah. Welcome yeah, macam welcome. tu lah yeah. Wow, so itu yang membuat salah satu juga Koji yeah, senang di Malaysia yeah. macam tu. Okey, berkenaan kalau tinggal dengan keluarga angkat-angkat sana, mm. ada masakan-masakan kan? Yes. Nah, masakan apa yang paling Koji suka daripada mm. Malaysia? Mm, sebenarnya masakan yang paling sedap adalah nasi lemak. Saya oh, nasi lemak, nasi lemak, guys. Mm. Okey, jadi favorit lah. Favorite, ya. Yeah. Tak ada tak, tak tak ada yang lain. Ada, ada banyak. Apa? Nasi lemak. Okey. Dan nasi, satu satu nasi kerabu. Salah satu makanan di negeri Kelantan. Kelantan. Dan yang ketiga nasi kandar. Nasi kandar. Saya ada restoran nasi kandar dekat rumah saya. Ah. Jadi saya hari-hari makan. Oh yeah. macam tu guys. Yeah. Okey, okey. okay. Baru saya faham. Ternyata ada beberapa yang kau jadi yeah. favorit lah sana. Nasi lemak, nasi kandar, nasi kerabu. Roti canai Roti canai, canai ah, okay, Saya belum-belum makan lagi lah kan, Kalau nasi lemak di sini ada Tapi hmm. tak tahulah rasa dia memang best ke hmm. atau macam mana Tapi kalau menurut saya okey lah macam hmm. tu Okey so Karena kauji sekarang berada di Indonesia Saya nak tanya juga Makanan apa yang kauji suka daripada Indonesia ni sekarang Sekarang saya suka Yang pertama bakso Oh bakso ya, um, Yang kedua Wendangan Kawedangan. Ah, oh, okey. Yeah. Yang ketiga, gado-gado. Uh, gado-gado. Yeah. Oh, dah pernah makan gado-gado? Dah pernah makan. Di mana? Di Jakarta. Oh, gado-gado yeah. Jakarta mm. memang best. Ya, yeah, ah, Sedap best. memang betul. Yeah. Okey, guys. Karena koji ini baru beberapa hari mm. di Indonesia, gitu kan? Jadi dia hanya boleh berkata, okay, mm. ada bakso. Mm. Ah, bakso Jakarta mm. sama Solo, mm. lagi best mana? Ah uh, Kak Solo. Solo, Solo. Ah yeah, lagi, lagi best sedap. bakso Solo. Yeah. Okey, kemarin kita dah ke sana. Yeah, yeah, yeah. Ah, So uh, lepat tu wedangan. Wedangan hmm. ni salah satu makanan favorit Kak Solo. Hmm. Jadi kawan-kawan semua yang belum tahu wedangan, yeah. wedangan itu adalah tempat banyak makanan. Yeah. Ada sate, ada apa-apa semua, ada telur dan lain sebagainya. Dan juga ada nasi kucing. Ah, hmm. Yang Kauji cakap nasi kemarin tu nasi dengan ikan sekali. Yeah. Itu namanya nasi kucing Nasi yang memang kecil ah, nasi ah, Kecil okay. macam itu Porsi dia memang kecil oh, Nasi Natu. itu memang sedap ah, Memang sedap iya. Itu khas daripada Solo hmm. kan ah, Kalau tempat-tempat lain Ada hmm. mungkin hmm. Tapi itu memang awalnya daripada Solo oh. Macam itu so memang baik lah yeah, kan? yes. ah. Dan selanjutnya guys Pertanyaan yang selanjutnya adalah Bagaimana istilahnya Sambutan orang Indonesia Kepada Kauji pertama kali Ke Jakarta, Jogja hmm dan juga solo nih saya rasa yang pertama Aha. tak berlama sangat berbanding Malaysia Aha, okay. uh, bila saya naik gelap mereka tak cakap apa-apa saya fokus memadu kereta okay. tapi kalau di Malaysia mereka sangat berlama dan hmm cakap cakap-cakap. Oke, okay, bercakap, ya, bertanya-tanya macam Jadi itu, di, eh? saya malam-malam, saya rasa wah, orang Indonesia tak lama sangat. Oh, Belama jadi awal-awal rasa awal, macam iya, itu Tapi bila saya google uh -huh. uh, tempat landuri di Indonesia, uh -huh. saya tak tanya, saya google seorang je, tapi pakcik. Uh, Hmm, Pakcik Di hadapan uh, jalan itu Tentang ke sini Ke Kedap, Koji ke ya. saya dan Ajar uh, uh, cari apa oh, Dan okay, dia yeah. macam Ajar macam mana pergi ke Lanturi Dan macam-macam hmm. Jadi mereka uh, Baik hati juga ya. okay. hmm. Jadi awal Kalau mungkin dekat driver hmm. Kalau kat sini tu Memang mungkin Mungkin ya hmm. Sebab kat sini tu Orang driver hmm. Dia akan fokus kepada perjalanan hmm. Ha, dia akan fokus kepada drive. Hmm. Dia tak suka dengan berbicara dengan oh. uh, penumpang. Sebab kat sini ada beberapa tipe, ni hmm. eh kan, macam-macam orang yang tak nak hmm. diganggu ah, macam iya. tu. Hmm. Ah, tak nak diganggu macam hmm. tu Jadi ke ketika dia drive ah, Kalau kita tanya hmm. Dia akan jawab oh. Tapi kalau kita tak tanya Dia akan diam Macam tu Untuk privacy lah Macam tu Jadi yang dialami Koji Ketika di Jakarta yang hmm. Macam tu kan eh? hmm. nah, Ada lagi? lagi. Ah, ada selan lagi? Oh ada jawa, jawa, jawa, jawa. Uh, Di Indonesia uh -huh. uh, Ini yang saya suka tentang Indonesia uh -huh. Mereka uh, pasti pakai bahasa Indonesia ah. Di mana-mana Di hotel di okay. bidai, ya. Sebab saya belajar bahasa kan uh, Kalau di Malaysia uh, orang ma Bila orang Malaysia tahu saya Orang asing okay. Mereka pakai bahasa Inggeris Jadi kadang-kadang tidak ada peluang Untuk belajar bahasa Melayu ah. Tapi di sini kalau tidak tahu bahasa Indonesia Tak okay. boleh hidup Tak boleh survive Betul. <laughs> Jadi memang kena betul-betul yeah. Belajar bahasa yeah. Indonesia yeah. Jadi alhamdulillah dengan Koji ya hmm. kan belajar bahasa Melayu. Yeah. Ah ini pertanyaan yang sangat bagus hmm. dan ini. Hmm. Nah, ketika bahasa Melayu hmm. Koji boleh bercakap bahasa Melayu. Hmm. Apakah orang Indonesia paham dengan bahasa Melayu Koji? Ah. Kadang-kadang mungkin sebutan saya tak perfect. Tak, ah, tak ya, perlafalannya. Perlafalan, jadi okay. mereka kadang, kadang tidak boleh paham uh -huh. tapi Biasanya uh, mereka boleh faham apa yang saya katakan Tapi sebaliknya saya susah faham apa yang orang Indonesia katakan okay. Sebab Indonesia berbeza ah, Berbeza perkataannya pun berbeza Oke okay. hmm. Jadi selama kauji berada di Indonesia hmm. nih Kauji senantiasa guna bahasa Melayu Iya yeah. Atau bahasa Inggris Bahasa Indonesia Indonesia Jadi makin-makin okay. saya ingat kalau coba ahh, uh, ang uh, uh, bisa, bisa uh, dari jadi okay. makin tukar bahasa Melayu kepada, kepada bahasa Indonesia. Indonesia. Yeah. Okay, kalau bahasa Indonesia yang kau jida belajarnya apa nih? perkataan Indonesia. Ah, uh, perkataan Indonesia uh, yang betul-betul bi Indonesia. Bisa. Uh -huh. Kalau kalimat satu kalimat. Satu kalimat. Uh. Kalimat tu apa? Kalimat itu macam perkataan. Saya nak makan bahasa Indonesia-nya uh. apa? Aku mau makan Oh, <laughs> Oke, okay. jadi berarti dia sudah belajar guys Dan oke, okay. memang uh, macam tu lah kalau hmm. kita di Indonesia Memang kena betul-betul belajar hmm. Bahasa Indonesia Sebab dekat sini, tak semua orang pandai Bahasa Inggris hmm. ah, Kita lebih mengekalkan Bahasa Indonesia yeah. macam tu hmm. Kepada turis-turis dan banyak juga hmm. Turis asing, hmm. ya kan? Traveler juga, hmm. itu memang belajar Bahasa Indonesia oh. Banyak istilahnya orang okay. Barat dia ah, tak datang ke sini, hmm. dia belajar bahasa oh. indonesia betul lah ya itu serono ah, serono betul-betul hmm. ah. nah pertanyaan betul. yang terakhir nih sebab hmm. kalau panjang sangat kan hmm. tak elok kan nah adakah keinginan adik Koji ini untuk tinggal lama di indonesia? oh saya setakat ini saya uh -huh. duduk di jepun selama 20 tahun 20 tahun dan jepun satu tahun ah. dan di Malaysia selama 6 bulan 6 bulan dan di Indonesia uh, satu minggu Okey. jadi saya suka sekarang ni macam okay. peraturan uh -huh. ya, Jepun, Malaysia dan Indonesia Okey. jadi selepas ini saya ingin nak travel ke Indonesia lagi uh -huh. dan nak merasai pengalaman banyak-banyak di Indonesia juga Okey. dan selepas itu nak pilih uh, di mana saya nak tinggal tapi uh. setakat ini saya teringinlah duduk di Malaysia, okay. so saya memang suka Malaysia mm. dan memang selesai tinggal di sana oke oke terima kasih atas jawaban yang adik Koji berikan kepada kita dan itu juga mewakili ya kan mm. perasaan daripada adik Koji ya kan karena memang uh, Koji ini baru tinggal mm. sebentar saja yeah. dan melancong ke mm. Indonesia jadi mungkin dia untuk memilih ataupun apa nama tuh memberikan jawaban yang betul-betul hmm, yeah. lah karena memang enam bulan di Malaysia hmm. 6 bulan di Indonesia yeah. nah baru nanti fair ya kan hmm. ah macam mana keputusan daripada Dekoji tapi setakat ini okelah okay tinggal di Indonesia kan ya yeah, oke okay. ah, yeah, seronok seronok juga. Eh, kan nah, alhamdulillah jadi selama di Solo hmm. Koji ini kita dah pusing-pusing ya pusing-pusing pusing-pusing kan? yeah, dah ada beberapa tempat yang kita hmm. singgah ada tempat yang kita dah tuju kan dan ada buat flow juga kan Pasal dekat keraton lah yeah. la, Dekat pasar hmm. Nah jadi kawan-kawan boleh tengok nanti Di channelnya Koji Jepun uh, Vlog daripada Koji ini Dia dah pusing-pusing dekat Indonesia Jakarta, Jogja Dan juga dekat mana? Ah, Solo. Solo Nah nanti kita akan juga menunggu Saya juga akan menunggu ya kan Vlog daripada Koji Ketika berada di Surabaya Apa yang akan dia lakukan? Nah hmm. So yeah. mungkin itu saja guys. Ya mungkin ada pesan untuk subscriber saya. Uh, terima kasih sebab uh, tengok video ini ya. Oke. Okay. Jangan lupa tengok video belok di Indonesia saya juga. Oke. Okay. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi.